kawan hari ini saya tepat di tempat persembahyangan camp Peknam, kawan-kawan saya bersama bapak Neng bapak Neng mau melakukan sembahyang kepada arwah leluhurnya, disinilah kawan-kawan kita vietnam dulu pengungsian itu dimakamkan atau dikebumikan kawan-kawan youtuber mereka mengungsi dari vietnam karena perang saudara yang berkecam, kawan-kawan itu tau ini kau, dia kau. salah satu bapak saksi hidup bapak ini dulu pernah mengungsi di sini. Yang ini adalah salah satu saksi hidup bahwa bapak ini dulu pernah mengungsi di sini antara tahun 91 sampai 95. Di pihaknya dulu berkecamuk perang saudara kawan-kawan tuber. Di pihaknya dulu mereka saling membunuh, makanya mereka mengungsi ke ke lautan segala macam. Akhirnya mereka sampai di Batam Galang, Galang kawan-kawan tuber, jembatan 5 kawan-kawan tuber, sekitar 65 km dari pusat kota Batam kawan-kawan tuber. Sebentar kita akan pak nyeng ini kawan-kawan itu -kawan ber kawan-kawan itu ber saya Samuel dengan senipar pak nyeng dan pak mas dan translator vietnam kawan itu ber bapak ini baru saja datang dari vietnam saya yang mencik kemarin empat hari yang lalu di terminal ferry batam center internasional kawan-kawan itu ber selamat menyaksikan kawan-kawan youtuber ini adalah makam kawan bapaknya ini kawan-kawan youtuber yang masih utuh di galang kawan-kawan youtuber mereka dulu di sini tahun 11 sampai tahun 1995 kawan-kawan youtuber ini adalah kenang kenangan terpahit dan terindah untuk bapaknya kawan-kawan youtuber bapaknya yang lagi sembahyang di makamnya kawan-kawan youtuber Samuel Janipar YouTube channel Kawan-kawan youtuber, inilah tempat tinggal sekitaran bapak ini dulu, sekitar tahun 96 kawan-kawan youtuber. Ini Kemp Pengungsian X Vietnam. Dan bapak ini adalah salah satu yang pernah tinggal di sini. Ada ada anak-anamai. 65, 9, 9, 9, 9, 9, 9, dari Tahun 91 mo. sampai 93 kawan-kawan youtuber, sekarang bapak ini telah menjadi seorang sukses kawan-kawan youtuber. Bapak ini adalah saksi nyata bahwa bapak ini pernah di sini kawan-kawan youtuber. 91 sampai 95 kawan-kawan youtuber, di sini bapak ini tinggal dahulunya kawan-kawan youtuber. Saya bersama seorang translator, KEM X, KEM Pengungsian Vietnam. Nah, iyo orangnya anjokang Om. Nah, iyo jomblo lah, jauh-jauh gua di sebelahnya Amerika. Ah, sekarang di seberangnya adalah tempat tinggal temannya yang sekarang mereka berada di Amerika, USA. Unit SEO Amerika. Sekarang mereka di sana, kawan-kawan YouTuber. Kapan-kapan mereka akan berkunjung ke sini, kawan-kawan YouTuber. Ini dia tempat mereka tinggal dahulunya, kawan-kawan YouTuber. Ketika perang saudara berkecamuk di Vietnam, kawan-kawan YouTuber, mereka mengungsi ke Batam Galang, Indonesia. yang lainnya trong đây là nó có một cái <Sukri> con suối. Nó gọi là con suối mũi ở trong đây nè. Dulu ada sumurnya untuk ngambil air. dulu di sini <Sukri> ada sumur untuk mengambil air kawan-kawan itu đi xuống đây adalah sebagian ratusan makam orang Vietnam yang mengungsi dari Vietnam karena berkecamuk perang saudara kawan-kawan Youtuber. Sedih rasanya mendengarkannya kawan-kawan Youtuber. Tapi itulah kenyataannya. Pak Nyeng melakukan sembahyang di depan kubur atau makam sahabatnya kawan-kawan itu ber. Anang, Niat transgrep. Yanto, Anh uh, mau Yanto? Oke. Berlan. Oh, anh nói Anjing Anh nói tiếng Việt, Việt, uh, Việt bicara. Ya, lalu apa? YouTube apa? YouTube? Ah, lalu youtube Tiga jam. Tiga jam. Tiga jam. Tiga Uang, kita di dalam benaeng bilang dari oh. ditanya dia udah berhenti kerja oh. kawan-kawan youtuber mereka dulu mengungsi pakai ini kawan-kawan youtuber